Mesolitik, Paleolitik, Neolitik dengan Adam siapa hak dulu? Nah ini, ini, ini, ini pertanyaan gua ceh so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya Jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Selalu jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke okay. Sudah dua video ya Di tahun 2022 ini Kita mereaksi yang ngakak-ngakak gitu ya, Yang lucu-lucu atau yang kelakar-kelakar Sekarang uh, waktunya untuk kita Mereaksi yang agak serius gitu ya Agak serius Yang mana di sini kita akan mereaksi dakwah atau Ceramah dari Ustadz lagi cuy Seperti biasa video ini dari teman-teman kita ya Yang mengirimkan saya video ini Dan biasanya kalau teman-teman mengirimkan saya sebuah video Saya download dulu cuy Saya simpan gitu ya Saya simpan supaya saya nggak lupa gitu ya Dimana video-video dan nama channelnya apa gitu ya Intinya kalau korang ingin melihat original videonya Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy Nanti saya cari juga cuy ya Siapa pemilik atau channel video yang akan kita lihat gitu cuy ya? Dan kali ini kita benar-benar belajar karena yang akan kita lihat itu adalah ceramah atau dakwah dari Ustadz Aunichi. Kalau kita berbicara tentang Ustadz Aunichi itu benar-benar jenius cuy ya. Jadi uh, saya harus benar-benar mempersiapkan otak dangkal saya ini cuy ya. Otak saya ini nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mahir soal agama cuy jadi saya harus benar-benar fokus gitu ya judul dawa atau video yang akan kita lihat kali ini tuh adalah siapakah makhluk sebelum nabi adam nah ini benar-benar menarik cuy siapakah makhluk sebelum nabi adam gitu ya oke tanpa berlama-lama lagi cuy saya penasaran banget pengen tahu siapa sih makhluk sebelum nabi adam gitu ya langsung aja jom kita tengok videonya Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu. besar banget suaranya Seharusnya sih menarik banget ini kalau kita mereaksi cara mata dawah Ustaz tuh di saat bulan Ramadan ya. Tapi nggak apa-apa lah cuy ya. Siapa manusia pertama yang pandai uh, menulis? Langsung. Huh? Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Pandai. Ha, siapa pandai menulis? Dalam bahasa Arab dia sebut Aknuk, dalam bahasa Ibrani dia sebut Henoch, dalam Quran dia sebut Idris alaihis salam. Baik, Kitab Henoch merujuk kepada Kitab Nabi Idris alaihis salam, bukan Kitab yang diwahyukan. Nabi Idris pernah diwahyukan Allah Dalam bentuk bukan kitab Tetapi Sahifah Iaitu 30 Sahifah Sahifah pernah turun Pada Nabi sohifa. Adam Sahifah pernah turun pada Nabi Idris Sahifah pernah turun pada Nabi Ibrahim Sahifah pernah turun Pada Nabi Ezekiel Sahifah pernah turun pada Nabi Hajai Sahifah pernah turun Pada Nabi Hebeku ini ada dalam Taurat, ni ada dalam Injil Itu berkenaan dengan mereka, kita letak di tepi Tapi sekarang Henoch ni kitab yang dikarang, kitab yang ditulis Bukan sumber wahyu, bukan pedoman daripada Allah Tetapi hasil penulisan daripada Nabi Idris AS sendiri oh, okay. Itulah dakwa mereka Jadi sini kebenaran, penentuan sama ada kita nak terima atau tidak, ialah dalam kitab Henoch ni bila kita perincikan Dia menceritakan tentang makhluk awal yang sebelum Adam turun ke bumi ni Ada satu bentuk dia panggil The Fallen Angel Malaikat-malaikat yang memberontak Malaikat-malaikat yang berasal daripada kayangan Mereka turun ke bumi Dan malaikat ini diketuai oleh seorang pemberontak Yang nama dia Agak-agak siapa? Agak-agak siapa The Fallen Angel ni? The Fallen Angel? Haa, siapa? Nama dia ialah Syammaza Syammaza ni dia sebut dalam tu malaikat yang memberontak Malaikat dalam definasi Al-Quran Malaikat dalam definasi pengajian kita orang Islam Adalah makhluk yang tak pernah memberontak Makhluk tak pernah melawan hmm. Yaf'alu nama yu'marun dia ni melakukan apa saja perintah Allah, dia tak pernah lawan Allah. Jadi syamaza ni bukan merujuk kepada malaikat yang memberontak kecuali iblis. iblis Okey. Kecuali syaitan sangat ya. Dikatakan bila kelompok ini turun dan dia pula berkahwin bernikah dengan manusia-manusia separa. Anullah yang jadi perbahasan paling besar yang tak berkesudahan. Benda ni dah lama terjadi di Mesir. Sebelum saya balik daripada Mesir lagi, dah ada seorang doktor Mesir. Doktor kuliah lurah yang nama dia Dr. Abdul Sobur Shahid. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk Abi Adam. Bapak kepada segala anak Adam yang dia mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam AS ini turun, dah ada jenis spesies yang bukan manusia yang lengkap. Tapi, si bis manusia, si bis manusia yang lebih awal menghuni bumi ini. Oke, okay. uh, sebelum kita lanjut, cuy, ya, ini, ini yang jadi perdebatan buat diri saya pribadi juga, cuy. Ya, saya pernah bertanya kepada seseorang, ya, yang ahli dalam agama, saya mengatakan, yang mana duluan uh, ada di bumi ini, nabi Adam, kah, atau... Manusia purba gitu, tapi mereka ber, uh, mengatakan kalau kita berbicara tentang agama, mengatakan bahwa Adam pertama, cik. tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, mereka mengatakan uh, manusia purba jadi enggak. <laughs> sampai sekarang saya enggak ngerti gitu ya, ah, kebenarannya yang mana gitu. Oke, okay, lanjut yang contoh, dia nak relate apa? Dia nak relate dengan orang-orang Paleolitik. Dia nak relate dengan orang-orang Mesolitik Orang-orang Neolitik Orang-orang Zaman Batu Orang-orang Zaman ini. Gangsa Manusia Kalau kita belajar, ini. ni tamadun awal sejarah lagi Bukan kata anak kita, ni memang sejarah kita belajar Pernah belajar Paleolitik, betul eh? Mesolitik Jadi kita nak kata sekarang Mesolitik, Paleolitik, Neolitik dengan Adam siapa dulu? <laughs> ini, ini, ini ini ini pertanyaan gua cik Mesti kita kata Adam sebab Nabi Adam paling awal turun. Okey, logik di sini ialah Adam berturun berserta dengan ilmu yang Allah bekal. Wa al-lamaa adal asma akul dalam istilah dia sebut ilmu segala nama. Orang yang berpengetahuan, orang yang berteknologi tinggi, orang yang ada bahasa, orang yang ada percakapan, orang yang ada pertuturan. Secara logik kita kata mesolitik terkebelakang paleolitik terkebelakang neolitik terkebelakang bapak kita dahulu adalah orang yang berilmu, berteknologi tinggi pakai baju kot, pakai pakaian tiba-tiba anak betul, betul, cucu betul. pakai jawat duduk atas duduk atas bukit duduk atas pokok, logik tak? enggak-enggak sih enggak, enggak logis banget sih dah kita kita kata keturunan 2 tahun sebelum ni pakai BMW pakai baju kok pakai kemas tiba-tiba anak cucu kita pakai spender pakai cawat duk atas duk atas pokok nampak logik ke tak enggak kasut makin maju ke makin mundur makin mundur kalau nabi adam sehebat itu ilmu Allah bagi mesolitik ke belakang tiba-tiba cakap pun ah ah ah keliling api logik ke tak Wah. Jadi sekarang ni, kalau betul wujud paleolitik, mesolitik dan neolitik, siapakah mereka yang sebenar? Kalau kita nak menafikan bukti-bukti dari sudut arkeologi, kita ada sumber sejarah. Sumber bertulis dengan sumber sekunder kan? Sumber bertulis catatan-catatan, sumber sekunder ni macam bangunan-bangunan lama, istana lama, tembikar, kapak, apa semua. Benda tu wujud ke tak wujud? Benda tu memang wujud tapi milik siapa? Ha. Ni perbahasan dalam kitab tu Saya bukan nak memenangkan hak mana Nak mengiyakan dan menyalahkan hak ya, mana ya, Cuma ya, itulah ya. isi kitab tersebut Dan dia dilawan hampir 10 orang Doktor Al-Azhar Dalam mahkamah Untuk menyalahkan dia tetapi Bila keluar hasil dia Yang menang siapa agak-agak Yang menang Doktor Sobursyahin tadi Tak ada seorang pun yang boleh Misskan hujah dia jadi yang inilah disebut dalam ilmu astrologi bila turun hak kata Shamaza tadi kawin dengan makhluk-makhluk separuh manusia tadi dia menghasilkan makhluk-makhluk raksasa. Uh makhluk, -makhluk raksasa uhuh, uhuh. pula. Hak inilah yang dinamakan sebagai Nephilim sebagai Goliath. Ha, kalau nak senang cerita pernah tengok filem The Chronicle of Narnia. Ya yeah, ya. Yeah benar-benar macam-macam kita tengok. Ada kadang-kadang orang serak. Iya. Tubuh dia apa? Tubuh dia Gak, kuda, kadang-kadang muka gitu. singa, tubuh orang. Agak-agak gambaran kita wujud dak makhluk-makhluk macam ni sebelum ni? Dah, fantasi seperti ini agak-agak wujud dak di alam lain? Ha, kita tak, kalau kita memang kita tak mau terima. Kalau kita memang kita tak mau terima, tapi itulah. Isi kitab tersebut yang saya rasa memang dah dimanipulasi Memang dah direka-reka Memang dah dijahannamkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam Yang sebenarnya yang saya bawa ni sebagai tambah nilai Nak sebut isi-isi kitab Enoch tersebut Tapi yang pastinya itu adalah bentuk manipulasi dan penipu, penipu. penipuan Manipulasi dan penipuan banyak kalau kita tengok riwayat kitab Taurat manusia-manusia gergasi zaman Nabi Nuh pun ada. Ha, sebab itulah dikatakan berlakunya banjir besar. Ya, Sebenarnya ya. berlaku banjir besar atau mengikut Taurat mengikut Injil bukan sahaja Allah nak hapuskan makhluk-makhluk manusia-manusia yang sezaman dengan Nabi Nuh yang ingkar pada Allah yang lawan kenabian dan kerosulan Nuh, tapi Allah nak cuci bumi itu dengan makhluk-makhluk tadi sekali. Bila habis semua yang tu, bumi pun jadi kembali manusia hak betul-betul manusia. Kalau dia pakai ayat tu, macam mana? Kalau dia pakai ayat tu, macam mana? Sini jadi persoalan. Authentic dan specialnya setiap bala daripada Allah. Kalau setengah kadang-kadang orang fikir pendek dah, dia pun kata... Zaman Nabi Nuh ni orang, orang saja fikir dia sendirilah Otak logik dia hmm. Zaman Nabi Hud kita kata Bila ada yang ingkar Allah datangkan apa Allah datangkan dalam bentuk guruh Bentuk kilat Akhirnya mereka diselubungi oleh pasir Tertanam Sama juga dengan kaum Nabi Samuk Mari kilat Mari bentuk gempa bumi Kalau kaum Sodom terbalik bumi Tapi jumlah penduduk Antara Nabi yang sebelum zaman Nuh dengan selepas Nuh Mana paling ramai semasa dengan Nuh ke, lepas Nuh lagi ramai orang agak-agak lepas Nuh sih mestilah, selepas kan, orang makin yeah. mubi tapi bila Allah nak uji, bila Allah nak bala bila Allah nak bagi tu, Allah buat lagu tu je untuk mereka tapi Nuh hak sikit, pasal apa perlu tenggelamkan satu dunia tak boleh ke buat dah orang pun ada sikit tu saja buat kawasan tu lah, tak perlulah nak tenggelam satu dunia tu faham ke tak ni? Ha, oh kepercayaan kata, kali cuya, kepercayaan. kita ini. kata berfikir berfikir dalam bentuk ujian berfikir dalam bentuk bala Allah sebab kadang-kadang bila kita datang benda-benda seperti ini saya teringat kata-kata guru saya iaitu al-syeikh al-marhum imam mutawalli al-sya'rawi bila saat-saat terakhir saya pernah menziarahi beliau di hospital dengan seorang kawan jadi, bila nak balik tu, dia berpesan. Satu masa. Dia kata, bila kamu balik, kamu dah belajar di sini. Macam-macam ilmu. Hmm. Ada kuliah usuludinnya, ada kuliah syariahnya, ada kuliah lurahnya, ada kuliah tunya, ada kuliah adabnya, kuliah ni. Jadi, macam-macam ilmu kamu boleh dapat di sini. Tetapi, bila kita balik ke tempat asal kita, belum tentu yang ramai datang belajar... Belum tentu yang ramai datang menuntut ni Akan mengajar di Malaysia Akan mengajar di tempat kamu tu dengan jumlah yang sama Faham okay. maksud dia? Contoh, kita pelajar Malaysia Hantar pelajar kita 7,000 hmm. Agak-agak bila balik 7,000 ni boleh mengajar semua kah? Enggak sih, enggak semua sih Tak si. mungkin, tak akan Tapi dia kata Bila balik Hak mengajar, mengajar Hak bekerja, bekerja ...kita pecahkan kepada hak mengajak. Bila kita pecahkan hak mengajak, kamu kena tunggu. Akan berlaku dua keadaan, dua kondisi. Satu kumpulan, dia akan mengajak dengan cara tersendiri. Satu kumpulan akan mengajak dengan cara tersendiri. Hmm. Tapi, hak paling ramai ialah akan muncul kumpulan yang kedua. Saya tak faham apa maksud dia... Dia kata bila kamu balik kamu buka mukaddimah awal-awal kitab Imam Al-Ghazali iaitu Al-Bidayatul apa? Siapa pernah ni selupa pula. Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Dalam tu dia kata seseorang yang berilmu sebelum dia tu berilmu benar-benar dan dia mengajar orang lain dan sebelum dia nak mengajak orang lain Samalah seperti Allah mewajibkan kepada kita Zakat Hari ini, orang yang Bayang zakat, orang yang cukup Haul dan cukup ni Nisot saja yang bayang zakat Orang yang tak cukup haul Orang yang tak cukup nisot, kena bayang tak zakat? Tak kena Tapi kamu akan perhatikan Akan muncul dua golongan Agamawan ini Dan yang paling ramai ialah Orang yang akan bercakap di depan khalayak, orang yang akan bercakap di depan masyarakat yang dia tak cukup haul, dia tak cukup nisot pun dia nak bayar zakat. Faham ke tak? Jadi orang nak bayar zakat ni dia dah cukup haul, cukup nisot maksudnya ilmu dia dah penuh, ilmu dia dah banyak, ilmu dia dah mantap baru dia bagi ke orang lain. Dengan nisbah zakat tadi haul dia dah cukup, nisot dia dah cukup baru dia bayar zakat tapi kamu akan tengok oh iya iya kamu faham hak paling ramai ialah yang tak cukup haul tak cukup hmm. nisot pun dia nak bayar zakat tapi kalau nisbah zakat sungguh atulah bagus tak iya yeah, iya yeah, iya yeah. orang lain cukup baru nak bayar aku tak cukup pun nak bayar zakat kalau ikut dari sudut zakat betul-betul hakikat zakat-zakat <laughs> tu bagus lah aku ni tak sampai lagi tapi nak bayar zakat Okeylah. tapi ni saya nak kias dari sudut ilmu tadi faham tak jadi saya bukan nak letak saya tempat pertama memang. Saya pun tempat kedua. Sebab haul yeah. saya tak tahu ke mana lagi. Ni sop kita pun tak tahu ke mana lagi. Apatah lagi nak bayar zakat dekat orang lain. Faham ke tak ni? oh 9 dah. Boleh berhenti ke tak? Kena lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Faham. Faham ke tak apa yang saya bawa tadi? Hak peringkat permulaan ialah kisah sebenar. Peringkat kedua ialah tambah nilai dan peringkat ketiga ialah inilah yang dipanggil asakkan percubaan-percubaan manipulasi penipuan-penipuan yang telah didatangkan oleh musuh-musuh Islam yang kafir, yang non-muslim. Kadang-kadang sesuatu kitab lama, sesuatu tulisan lama hasil karangan ulama' ni asai memang betul. Tapi bila ditemui, bila dijumpai awal oleh tangan yang tak sepatutnya, ya, itulah ya, betul, biasanya betul. akan berla berlaku. Kitab itu akan dimanipulasi. Ya, itu, itu bahaya banget sih Anda manipulasi seperti itu. Sebagai mana kitab-kitab sebelum ini. Asal Taurat dulu, suci tak? Masa zaman Nabi Musa, suci, murni. Tapi bila di tangan Yahudi, di tangan Bani Israel, dan dah berselang beberapa orang Nabi, dah berselang beberapa orang Rasul, apa yang berlaku dekat Taurat sekarang? Sampai Allah mengsuhkan hukum-hukum dalam Taurat. Akibat kegagalan Yahudi, kegagalan Bani Israel menjaga kemurnian kitab tersebut. Begitu juga pada zaman Nabi Isa AS. asal turun Wahyu, asal turun kitab Injil itu murni ke tak murni? Murni. Tapi kegagalan Penganut-penganut selepasnya Untuk menjaga kemurnian dan kesuaihan Kitab Injil Maka dia juga dimangsuhkan oleh Allah Dan akhirnya turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi berbezanya Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini Khusus untuk kaum tertentu Khusus untuk bani tertentu khusus untuk masyarakat tertentu. Dia khas Bani Israel. Hak ni kaum tu, hak ni kaum ni. Kan dalam Al-Quran dia dah sediakan contoh nama-nama kaum. Kaum Nabi Nuh ada nama tertentu. Kaum Nabi Hud dia letak nama Ad. Kaum Nabi Saleh dia letak nama Sa, Samud. Kaum Nabi Syuaib dia letak nama Aikah. Kaum Nabi tu nama ni, kaum Nabi tu nama ni tapi untuk nabi Muhammad khusus untuk bangsa Arab saja atau rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin khusus untuk bangsa Arab sajakah rahmatan lil alamin islam kita islam, islam kita rahmatan lil alamin untuk semua, tak khusus kepada bani, tak khusus kepada firqah, tak khusus kepada golongan tertentu, tak khusus kepada umat tertentu. Oh, berarti dulu, -dulu itu golongan ya? Jadi inilah yang Allah berjanji untuk mengekalkan kesucian, ketulinan, otentiknya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hari ini ramai yang nak ceroboh, sama seperti kitab-kitab karangan ulama' terdahulu. Berjaya atau tidak? berjaya atau tidak orang nak robik al-Quran hari ni dia tambah pula surah-surah tertentu pernah tengok dak surah iman surah Wasoya, surah apa macam-macam tapi kita pi baca dak surah tu kita baca dak surah tu dak dia kata tak cukup lagi al-Quran ada empat tambah surah baru surah iman kita baca dak surah iman mak baca mak surah iman tak ada orang nak baca dia orang datang ditambah. surah wasayah, tak ada orang nak baca. Kalau dia letak nama surah Rasulullah pun, rasa teringin nak nak baca. Tak ada siapa nak teringin baca. Kita terima seadanya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Faham ke tak ni? Fahamlah tak? Maksudnya Al-Quran ni dah lengkap. Kalau ada yang terlebih menambah-nambah macam kaum-kaum syi'ah. Si. Sebagai Kalau contoh syi'ah Umamiyah, mereka mendakwa apa? Mereka mendakwa selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi, Jibril masih lagi turun, bawa wahyu kepada anak dia, Fatih, Fatimah. Tak habis lagi bagi kat Nabi, Nabi mati dulu. Jadi banyak lagi anak turun pada Nabi, Nabi mati, Nabi wafat. Jadi Allah sambung pada anak dia, Fatimah. Yang hasilnya hari ini, Quran mereka tiga kali ganda, triple, lebih tebal daripada Al-Quran kita. Huh? tapi turun pula pada Fatimah Fatimah tak sebar pula korang lain tak? sepatut Fatimah lah Aula sebar anak Nabi Ali menantu dia hidup lagi tak sebar juga tapi lepas pada mereka tu semua mati sebar? keturunan Nabi tu mati baru Al-Quran tu muncul ha, ni inilah da'yah-da'yah dan kalam-kalam uh, ataupun kalimah-kalimah yang palsu ha, ni jangan kita terpedaya jangan kita terpengaruh dengan Dah ya, dah Oke cuy, oke okay, cuy. Menurut saya ini singkat banget sih ya. <laughs> saya lagi apa namanya, lagi konsen benar-benar konsen cuy. Saya ingin pendapat kurang cuy ya. Bagaimana dengan ceramah atau dakwah singkat kali ini cuy. Saya. Ke... <laughs> Singkat seperti tuh cek singkat seperti ini, cuy. Tapi saya banyak banget mendapatkan pengajaran gitu ya. Saya nggak tahu, cuy, ya, kedepannya uh, di era-era modern seperti ini, tuh, apa keal-Quran ini masih tetap sempurna dengan segitunya, atau akan ditambah oleh orang yang nggak apa yang bertanggung jawab gitu ya. Menarik sih, saya suka banget dengan uh, ceramah atau dakwah dari Ustadz Auniji Karena dia tuh detail banget gitu ya Dan yang saya sangat-sangat pertanyakan itu Ustadz ini bisa belajar sejauh itu sampai sedetail itu Dari mana gitu ya Pasti guru Ustadz ini benar-benar wow wow banget sih ya Kayak apa ya, kayak saya tadi berimajinasi gitu ya, seakan-akan kembali ke masa lalu jadi manusia purba. Setelah itu, Nabi Nuh gitu ya, dan satu lagi, cuy ya, saya akan mendengarkan juga ceramah-ceramah atau dakwah dari Ustadz Wadi Anwar, cuy ya. Itu Ustadz Wadi Anwar juga itu lebih ke apa namanya, menyuruh kita itu untuk benar-benar berpikir, cuy.